Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di Jalan Kuala Namu ya, Jalan Bandara Kuala Namu Batang kuis Ini kita lihat teman-teman, ini orang-orang bandel nih, banyak yang melanggar arus eh, ini. Itu dia. Ini orang di sini paling suka melanggar ya. Iya, ini becaknya juga. Ini padahal di sana sudah dikasih tempat pemutarannya, tetapi mereka suka melawan arus. Katanya, peraturan dibuat untuk dilanggar. Ini dia, tembok dangdutnya. Shalom, harus nifis. Tapi ya, dia, dia, dia, dia, itu suka hati orang itu ya, karena saat kecelakaan bukan kita yang rugi. Ya, misalkan gak kecelakaan dengan kita. Oke, di sini juga kita lihat, teman-teman, ada orang een, lagi membetul di jalan ya lagi ngaspal jalan ini teman-teman bisa kita lihat dan di sini aspalnya aspalnya aspal kurang agak-agak kurang bagus ya karena bolak-balik di sini jalannya ya rusak teman-teman oke okay. akan di sini sudah banyak. Sudah banyak. Harusnya di sini ya dibutuhkan minimal aspalnya tipe A ya yang kayak di jalan besar itu. Tetapi ya bagaimana lagi ini kan bukan tugas kita. Itu tugas PU ya. saya berada di jalan medan batang kuis ini dan juga yang lewat dari sini adalah angkot 02 itu arahnya arah ke uh, Tanjung Murawa Karena di sini banyak uh, lewat truk bawa tanah ya, makanya jalannya cepat hancur ya guys. Jalan Sumatera Utara, kalau dibilang Sumatera Utara jalannya. Ya agak hancur Lumayan hancur lah Apalagi jalan Tanjung Pura Setabat Itu jalannya Wow Kayak Kalau kita melewati Jalur itu Kayak naik kuda ya Tahu suara naik kuda teman-teman Macam -teman, mana? Bukan seperti suara latu-latu Tapi suara kuda Kuda berjalan tahu kan Cigetik cigetik cigetik Cigetik cigetik cigetik Oke, okay, seperti itulah lebih kurangnya. Oke, okay. itu ada. Ada jumpa kawan itu, kawan Grab ya, teman-teman. Oke okay, tadi saya rencana vlognya buat vlog orang lawan arah ya orang di sini suka banget untuk melawan arah e, tujuannya yaitu tadi untuk vlog orang yang melawan arah tapi udah sampai sampai di sini oke okay, kita selesaikan perjalanan kita ya teman-teman ya oke okay, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya. Semoga bermanfaat dan tambah sukses teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.